Imam saking pentingnya dengan ini menyantumkan hadis ke-18 dari al bahkan kata Nabi kalau anda ingin jadi orang baik orang hebat orang yang mudah didambakan di setiap keadaan bertakwalah kepada Allah ketika takwanya meningkat keburukannya Allah tutupi kebaikannya nampak siapa yang tidak senang dengan orang baik kalau dia pejabat dia akan menjadi pejabat yang baik kalau dia hartawan dia akan menggunakan hartanya pada kebaikan kalau dia ilmuwan dia akan kreasikan ilmunya pada kemaslahatan jadi siapapun yang mampu meningkatkan takwa kata Nabi Allah akan rubah pribadi itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermaslahat dengan takwanya dalam kehidupan jadi problemnya saat ini apakah setiap kita yang mengaku beriman sampai Jumat ini benar-benar mempraktekkan dan membuktikan keimanan kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Taala.